halo bunda bunda bunda kali ini saya bakal unboxing ini apa review kaldu bubuk bumbu bunda rasa jamur untuk persiapan empasi anak saya apakah bunda juga pernah memakai bumbu ini bagaimana ini adalah bumbu no MSG eh MSG no salt, no sugar dan no professor komposisinya jamur tiram dan bawang putih nanti sebentar lagi anak saya mau empas ya guys hmm, kita bakal coba ke anak saya ini harganya saya nggak tahu, istri saya yang beli oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya The